Halo kawan-kawan semua Kawan-kawan tahu tak Ada satu tempat di riau Tepatnya di kampar Ada satu kampung yang unik betul Iya? Kampung apa tuh? Ha, itulah dia ya, kampung patin Kampung patin Kampung tu ada ikan patin ke? Betul sekali Kampung ini sebenarnya kampung kota masjid Tapi karena ada banyak sekali kolam ikan patin di rumah-rumah penduduk Kampung ini pun disebut sebagai kampung patin Oh iya tak iya juga Nak buat apa ikan patin lho sebanyak-banyak tu? Banyak, banyak macam lah, produk unggelannya iaitu selepatin Tapi ada banyak lagi olahan lain seperti bakso, somai, kerupuk kulit, abon dan banyak lagi lah Wih banyak betul ya memang sedap tu semuanya dimakan Tapi apakah olahan mereka ni cuma dimakan sendiri atau dijual? Tentulah dijual Mereka telah mendistribusikan hasil olahan ini ke berbagai daerah seperti pekan baru. Dan juga mereka ini sudah menjual produk mereka di sistem online. Oh hebat betulnya mereka nih. Tapi yang anehnya siapa yang mulai bertemu sebagai budidaya ikan patin ini? Ha inilah orangnya. Nama dia Bapak Sahini. Beliau ini orang yang cerdik pandai yang memprakarsai adanya budidaya ikan patin ini. Berbekalkan ilmu pengetahuan dari lulusan Sarjana Perikanan di Universitas Riau dan program pasca sarjana jurusan agribisnis di Universitas Islam Riau beliau mampu mengembangkan budidaya ikan patin ini dan mengajak semua penduduk sekitar untuk ikut bersama membudidaya ikan patin ini dan mengolah ikan patin ini menjadi berbagai macam olahan Ha nak tahu tak? Apa dia tu? Karena semua penduduk kampung patin tadi ikut membudidaya ikan patin itu mereka mempunyai motto, tiada rumah tanpa kolam ikan Oh, itulah sebabnya ya mereka ini sampai dijuluki Kampung Patin Tapi apa orang-orang pada tahu tempat ini? Sebab ada banyak potensi di kampung ini Oh, mestilah Kemarin kampung ini pernah didatangi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yaitu Pak Sandiaga Uno Hah, Pak suaimi ini juga dah banyak mendapat penghargaan Seperti Adi Bakti Minagahari Award 2010 Ada Indonesia CSR Award 2011 Telkom CSR Awad tahun 2011 juga Dan banyak lagi lah Hebat, hebat Aku nak tahu lebih banyak lah Tentang Kampung Patin ini Boleh, boleh Kebetulan nih, Kita akan mengadakan diskusi Dengan Bapak ini Dalam dua jam ke depan Tentang Kampung Patin ini Eh, eh, eh Aku ikut lah Ya, jom lah